Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, kembali di Fatifi hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan pastinya kabar terbaru dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya Ada momen spesial bahagia banget ya Semalam Papa Bilar mendapatkan hadiah miniatur mobil dari Pak Ferry Fernandez Tentu hadiah miniatur mobil itu pertis banget sama mobilnya Papa Bilar Coba perhatikan persahabat ya Wow, ternyata mobil antiknya memang betul-betul sama sekali persahabat ya Ini kebahagiaan juga untuk warga kunoha Alhamdulillah Pak Ferry yang selalu mensupport yang selalu mendukung idola kesayangan kita Terlihat juga persahabat ya Bahagia dari Papa Bilar tuh saat mendapatkan hadiah miniatur mobil dari Pak Ferry Fernandes Doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka selalu sehat, bahagia, dan silaturahmi Tetap terjalin dan terjaga dengan baik Amin Ya Rabbal Alamin Momen ini pun diunggah kembali ya oleh Kak Erna sih Banyak tanggapan juga, banyak respon yang diberikan Kita lihat persahabat ya dari akun Faradila underscore 94 mengatakan Ini mah buat mainan Abang l katanya tuh Masya Allah Abang l punya mainan juga nih persahabat untuk berikutnya juga kita lihat ini ada info untuk warga Konoha, ini info bahagia banget ya dari Leslar Indonesia 2020, ini menginfokan soal Kapol Media of the Years 2022. 6 jam yang lalu persahabat ya, untuk voting sudah ditutup dan Alhamdulillah untuk posisi Lesti dan Rizky Bilar itu posisi puncak. Dan alhamdulillahnya persahabat ya kita selalu mendapatkan kabar baik dari idola kesenangan kita yang selalu membuat kita bangga pastinya. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan vote ditutup hasil akhir alhamdulillah tetap di posisi pertama alhamdulillah kita bersyukur persahabat ya terbukti dukungan juga memang semakin banyak dari orang-orang baik lesti dan bilar mendapatkan perolehan voting. 221.160 ratus dua puluh satu ada pasangan Rangga Azzo dengan perolehan voting dua ratus votes Alhamdulillah kita bersyukur lesti dan Bilar masih tetap berada di posisi pertama walaupun voting sudah ditutup persahabat ya kita bangga dan sudah dipastikan pastinya Lesti dan Bilar itu mendapatkan predikat sebagai Couple Media of the Years 2022. Selanjutnya disimak juga persahabat. Ini ada kabar juga ini info yang sangat bahagia juga untuk warga Konoha. Info dari Leslar Entertainment yang direpost kembali oleh akun Leslar Si Komik. Karena Lesti dan Rizky Bilar akan liburan kembali persahabatnya Intimate Vacation with Leslar, mau liburan gak bareng kita? Yuk buruan dikepoin slot terbatas. Tap linknya buruan, katanya tuh bersahabat. Slot hanya 175 orang. Tuh yang ingin liburan bareng Les dan Danus Bilar langsung aja tap linknya ada di Leslar Entertainment. Frisel voucher vacation mulai tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Juli 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Terus sahabat ya dimulai hari ini langsung saja tab linknya ada di Leslar Entertainment Yuk sama-sama persahabat ya yang ingin liburan bareng Idola kesayangan langsung aja ya ke Lestal Entertainment Dan mudah-mudahan ada kabar gembira yang kita dapatkan Dari dan Rizky Vilar Dan semalam juga persahabat ya Bunda Lesti melakukan perawatan Wah dedek Lesti perawatan ya Masya Allah Bahagia sekali ketika melihat idola kesayangan kita Terlihat sangat bahagia Alhamdulillah Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti kita semuanya. Amin. Iya, Robal Alamin. Dan selanjutnya juga dia tak kalah romantis dengan Bunda Lesti, Papa Bilar. Aa pun pun dia melakukan hal romantis yang sangat luar biasa. Memberikan kejutan untuk sang kekasih. Dan di sini persahabat, ada sebuah kue. Ada kalimat di situ, "Will you marry me?" Wow, ini kabar gembira juga nih untuk keluarga Konoha ya. Ternyata Abeni romantis juga nih seperti halnya dengan Bunda Lesti. Dan sepertinya bakal ada yang nyusul adeknya untuk berumah tangga nih persahabat ya. Wow, kita doakan ya mudah-mudahan Abeni dan kekasih selalu bahagia. Dan secepatnya bisa menikah nih persahabat ya. Kita bahagia sekali melihat kebahagiaan keluarga Leslar. Momon ini pun diunggah kembali. Oleh akun mr.mrs.mrb underscore Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah, enggak ade enggak kakak Sama-sama romantis Selamat A.A.B. ini mulia nasofian Katanya tuh, wow Sepertinya persahabat ya, ini momen di mana A.A.B. ini melamar sang kekasih Persahabat ya Sudah ada cincin di jari manis Sang kekasih A.A.B. ini Masya Allah banget ya kita doakan, mudah-mudahan lancar Mudah-mudahkan semuanya diberikan Kemudahan, amin Dan kita lihat juga bersahabat ya Ada sebuah kabar special juga Kita dapatkan semalam Saat live Instagram Bersahabat ya, ada Wawancara bersama Pak Bilar Ternyata itu Mas Wawan dan Mbak Wawannya Antusias banget ya mewawancarai Papa Bilar Dan kita lihat tuh Inilah wajah-wajah Dari Mbak Wawan dan Mas Wawan Persahabat yang selama ini selalu meliput Idola kesayangan kita Dan pasnya persahabat yang kita salvo Dengan jam tangan Papa Bilar Ini hadiah pemberian dari Istri tercintanya Wow luar biasa banget ya Tetapi memang banyak sekali Tentunya markonah dan Ubur-ubur yang selalu mau fitnah, yang selalu saja nyinyir kepada idola kesayangan kita. Saat live semalam aja persahabatnya, ternyata banyak sekali. Markonah yang selalu mau fitnah Papa Bilar Di kolom komentar banyak sekali tanggapan juga yang diberikan. Dari akun Chill Out Baby Boa mengatakan, Guys, kalau lagi ada live siapapun, terus banyak ubur-ubur, gak usah ditanggepin cuekin dan abaikan saja biar mereka capek sendiri. Tugas kita justru tiba dengan komentar-komentar positif dan lucu biar yang negatif ketutup. Persahabatan ya, bila mana ada komentar negatif, kita tentunya harus menanggapi komentar positif ya biar negatif itu tertutup, persahabatan disimak baik-baik ya, kita doakan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita sebagai fans tetap positif tetap kompak dan tetap solid mendukung idola kesayangan kita dan karya-karyanya Tetap streaming lagu-lagu terbaru Bunda Lesti, mudah-mudahan bisa tembus di angka 6 juta hari ini. Amin. Kita masih menunggu kabar baik, kabar gembira selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan. Kabar menarik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.